Pada dasarnya, semua anak memiliki kecerdasan dan keunikan masing-masing. Kreativitas dan bakat itulah yang harus didukung dan dikembangkan. Selama ini, banyak orang tua dan guru salah kaprah tentang cara dan pola dalam mendidik anaknya. Banyak orang tua ataupun guru yang kerap memaksa anak untuk belajar seperti yang mereka inginkan, tanpa mengenal terlebih dahulu Kecerdasan anak tersebut bahkan tidak jarang dalam mendidik anak menggunakan cara keras seperti marah atau memukul, seperti halnya dengan Sube, begitu akrab dipanggil namanya. Halo kakak, sobat kedalaman, perkenalkan nama saya adalah Subrino Salawa. Aku sekarang kelas 5 dan Aku anak keenam dari tujuh bersabar umur ke sebelas tahun sekarang. Saat ini Suba ada di kelas 5 SD, tepatnya di FLC Lembuasi, kecamatan OOU, Kabupaten Nias Selatan. Suba merupakan anak yang sangat rajin dan cekatan. Sehari harinya, sepulang sekolah, Suba pasti menyempatkan dirinya untuk membantu mama dan kakak kakaknya menderes karet di ladang ini saya ada di kebun karetnya Sube, jadi saya ikuti perjalanan Sube sampai sore ini. Ada Sube di belakang yang lagi deres karet. Jadi saya mau lihat bagaimana aktivitas Sube setelah pulang dari sekolah. Kita ada di kebun karetnya. Ada banyak rumput juga dan nyamuk. Di sekolah Sube adalah anak yang sangat inisiatif. Dia juga suka menolong temannya. Karena itu, banyak temannya yang suka bergaul dengan dia. Memang, Suba bukanlah pintar dalam bidang pelajaran yang sudah diwajibkan oleh sekolah. Seperti halnya, mungkin matematika atau pelajaran lainnya. Tetapi, Suba selalu mau berusaha mengerjakan tugas yang diberikan guru kepadanya, sampai dengan selesai. Suba sangat suka dalam pelajaran IPA, karena itu, dia punya cita-cita ingin jadi petani karet yang sukses. Aku punya cita-cita ingin menjadi petani karet yang sukses. Selain itu, ada lagi kelebihan Suba. Dia tidak malu-malu berbicara di depan kamera. Sekalipun bahasa Indonesianya masih terbata-bata, tetapi dia mau berusaha memberikan yang terbaik dari yang dia bisa teman-teman, ah, aku lagi mengambil ngambil daun untuk ibu cantik. Aku ambil dulu ya. Suba sangat berterima kasih kepada Tangan Pengharapan karena sudah mengirimkan guru di sekolahnya. Semoga kelak cita-cita subuh dapat tercapai. Terima kasih Tangan Pengharapan. Kirmi sekolahku, guru tanggap pengharapan, dah! Mari terus dukung kami untuk menolong anak-anak seperti Sube agar bisa mewujudkan mimpi dan harapannya untuk bisa hidup lebih baik. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.